Dengan seiringnya waktu, ya saya bertahan dengan uang tabungan. Uang tabungan habis, ikut orang tua makan ya seadanya. Dan memang saya sudah bilang ke anak-anak, berjuang sama-sama ya nih ya. Kamu ikut mami, kamu tahu keadaannya mami. Jadi puasa. Nanti kalau setelah puasa pasti lebaran nih. Asyik. Pasti dikasih enak. Tidak akan di dunia ini dikasih susah terus. Asyik. Jadi kamu sabar ya nih ya. Jadi di WA itu nyecarnya ke anak-anak, juga ke saya juga mau dilaporin ke polisi, seperti itu Pak Sultan. Dan memang sudah didoktrin, tidak akan bisa dimalang. Kamu sekolah, dokumen, gini-gini semua, kamu kalau tidak ada kita, siapa yang biayai? Mamimu tidak punya apa-apa. Bahkan sempat beberapa bulan diambil dari saya, saya juga ke pesantren di Mojokerto, untuk menenangin diri, Samuel dibawa itu. Ya mungkin memang ini memang seharusnya seperti ini gitu loh Pak Ustadz Memang mungkin ini doa saya yang sudah dijabah sama Allah Dan air mata sudah berganti dengan senyuman tenang gitu ya. Pak Ustadz juga... rajim. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa kami sampaikan uh, Terima kasih yang sebesar-besarnya Allah berkahi, Allah sayangi Kita bisa berkumpul Di sini ya, Malam hari ini uh, Bakda Salat Rawih uh, Tepat di bulan Ramadan Alhamdulillah ini adalah keluarga besar Dari Ibu Oktah ya. Ibu Oktah bersama Tiga anaknya Alhamdulillah perlu kami ceritakan bahwa Bu Okta ini dua tahun yang lalu masuk Islam bersama kami di Mu'alaf Center Ayah Sofia. kemudian dilanjut Alhamdulillah sebelum Ramadan kemarin saudara saya ini adik Samuel ya, adik Samuel nama lengkap Samuel Nicholas, ke Kesel, ya. nah, kemudian sebelum Ramadan kemarin disusul oleh adik Samuel masuk Islam juga setelah dua tahun, Bu Okta, ya, kemudian adik Samuel ini. Kemudian uh, waktu itu saya mendapatkan kabar bahwa uh, insya Allah akan disusul oleh kakak-kakaknya, ya, mbak-mbaknya yang sekolah di... SMP dan SMA Advent yakni saudari Reva ya. Reva dan saudari Amanda ya. Alhamdulillah uh, tiga hari kemarin masuk Islam ya. dan sebuah perjalanan panjang ya. sebuah perjalanan panjang berliku-liku keluarga mu'alaf ini untuk menempuh perjalanan sehingga semuanya masuk Islam dan yang lalu sebenarnya kami mendapatkan info bahwa bu uh, okta ini membutuhkan pertolongan Meng menghubungi kami dan uh, beliau alhamdulillah uh, kami evakuasi bersama anak-anak ya adik dan kakak-kakak ini kami evakuasi Uh, kami tampung di rumah penyelamatan uh, sementara dan alhamdulillah ini sudah masuk Islam semua dan rencananya uh, ini kami kan ini kan sudah masuk Islam ya dan pasti harus nanti belajar Islam nah, ke depan untuk bisa menjadi uh, umat Islam yang kafah ya umat Islam yang menjalankan Uh, ajaran Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, yang satu ya. harus bimbingan Islam, ya, nanti secara totalitas. Yang kedua sekolah, uh, sekolah, ya, jadi sekolah ini, sekolah anak-anak ini harus nanti pindah ke sekolah yang Islam, begitu. Ya. Karena kan sebelumnya sekolah Kristen, ya, ini akan uh, pindah ke sekolah Islam. Uh, kami Uh, minta pertolongan, alhamdulillah. Kami, sowan silaturahim kepada uh, seorang pengusaha, ya, pengusaha Muslim yang baik. Masya Allah, beliau sangat rendah hati. Beliau adalah uh, Haji Cito atau Haji Sulaiman. Pak Haji Cito Sulaiman ini adalah pengusaha dari uh, Duta Catering uh, Batu Malang, ya, dan alhamdulillah, anak-anak ini. Uh, beliau bersedia, ya, bersedia untuk bisa sekolah, ya, sekolah uh, di sekolah nanti uh, di yang nanti Pak Jijito nanti akan ngatur ya nanti Insya Allah nih sekolah di SD di Batu sana, kemudian beliau Pak Reva akan sekolah di MTS negeri, ya MTS negeri, kemudian Uh, mbak Amanda akan sekolah di ma aliyah ya dan uh, juga yang pasti mondok juga ya mondok juga semangat mondok uh, semangat, semangat. pertama <laughs> kali ini oh, luar biasa paling semangat, semangat. jadi rencananya akan mondok ya mondok supaya apa supaya pinter supaya nanti karena ngejar istilahnya akselerasi akselerasi jadi mts sama ma itu nanti banyak pendidikan Islam Banyak pelajaran Islam yang pasti Maka harus ada percepatan Mbak Reva sama Mbak Amanda Sama Adik Samuel ini Butuh belajar Islam Lebih banyak, lebih cepat Supaya bisa ngimbangi Dengan teman-temannya begitu nah, Supaya tidak terlalu ketinggalan Jadi nanti waktu libur Juga harus tetap banyak belajar ya Nanti ada privat ya Privat belajar Islam Rifat belajar ibadah Islam privat uh, Mengaji dan lain sebagainya <tuh> Nanti uh, akan uh, Dibantu semuanya oleh Pak Haji Jito nah, Masya Allah beliau ini adalah Wali Allah ya yang Pengusaha Muslim yang soleh Itu adalah wali Allah <tuh> Nah uh, Alhamdulillah juga uh, Pak Haji Jito uh, Yang lalu kan Ini awalnya kan kami Rencananya uh, keluarga besar ini akan tinggal di Singosari ya kami carikan rumah kebetulan ada rumah sahabat kami uh, di Singosari ada uh, itu rumah kosong nah itu bisa ditempati namun kemarin Pak Jijito menawari uh, sebuah rumah ya sebuah rumah rumahnya mewah ya, untuk ditempati oleh keluarga ini uh, untuk bisa Istilahnya, uh, hijrah, ya, hijrah sementara nanti ya, sekitar enam bulan, semoga bisa mandiri. Begitu uh, demikian cerita singkat dari uh, sebagian dari kisah perjalanan panjang uh, keluarga Bu Okta ini untuk bisa menjalankan Islam ini. Ini hanya sekulbit saja ceritanya. Uh, nanti kita akan nanya kepada Bu Okta terkait uh, apa ya. Yang terjadi sebenarnya itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Okta, selamat. Rahmatullah. Oke, okay. gimana Bu Okta? Uh, perasaannya, Bu Okta, senantikan hingga anak-anak ini. Alhamdulillah, bisa kumpul semuanya, bisa ikut Islam semuanya. Masih, Allah, saya itu tidak membayangkan yeah. sampai secepat ini. Yeah. Doa saya selama ini. Yeah. dicapai oleh Allah. Yeah. Memang selama ini saya berdoa supaya kumpul sama anak-anak bisa menjadi keluarga yang normal seperti kebanyakan orang dan bisa ibadah sama-sama dengan anak-anak. Kemarin itu ada rencana sama saya di benak saya, walaupun anak-anak e, seumpama belum masuk Islam, saya itu tetap ingin sholat barengan anak, walaupun mereka hanya duduk seperti itu pulang sama-sama puasa juga kemarin itu sebelum Reva sama Amanda uh, masuk Islam mereka juga sahur juga puasa satu hari walaupun ke sekolah masih bawa air minum soalnya teman-temannya kan masih Kristen juga seperti itu tapi mereka mau gitu loh. saat itu uh, suatu bangga terharu gitu apalagi kemarin itu jalannya itu Sebenarnya itu saya itu enggak kepikiran, enggak terbayangkan secepat ini anak-anak bisa kemauan sendiri. Iya, mie, saya mau ikut mami, tuntun, bimbing aku, mie, siapa lagi, kalau bukan mami, gitu. Habis itu, Alhamdulillah, itu saya hubungi Pak Ustadz itu. kemarin itu. Dan kemarin itu memang ada kejadian di rumah yang mungkin memang ini jalannya. Walaupun jalannya tidak semulus yang di, di, dibayangkan, tidak oh gini-gini seperti normal biasanya, tapi mungkin ini memang jalannya anak-anak dan jalan saya gitu loh. Kemarin itu di rumah saya ikut, ikut bapak saya di rumah, kan saya tidak bekerja setelah saya berhijab, saya hijrah, saya tidak bekerja seperti kemarin Saya kemarin kan bekerja di marketing Di EO juga, jarang di rumah Samuel juga kemarin Yang ngasuh juga mama Saya pulang tiga hari sekali, dua hari sekali Dan ada dua anak ini Otomatis saya tidak bisa kerja lagi Karena pagi antar, siang juga jemput Siapa lagi di rumah jika tidak ada yang antar jemput anak-anak Habis itu mungkin Memang apa namanya Saya istilahnya kan uh, Numpang di rumah orang tua Terus orang tua memang pendapatan juga pas-pasan Habis itu uh, Bapak saya juga ada Ini apa namanya Penyakit darah tinggi juga Lihat saya seperti ini mungkin dengan bawa anak tiga Dengan saya sendiri Dan saya belum masih belum dikasih jalan untuk Dapat kerjaan seperti itu Dan kemarin tuh Sempat ramai di rumah karena bapak saya mungkin dia saya terlalu sumpah atau gimana gitu loh Ustadz. Habis itu saya minta bantuan Ustadz itu tadi, pokoknya saya tetap baik sama ayah saya daripada nanti saya apa satu rumah habis itu ada masalah terus terus terus terus numpuk, jadi saya bawa anak-anak saya juga pamit baik-baik, saya mau di saya mau uh, saya pamitnya sih, saya uh, mau bimbingan anak-anak, mau benerin anak-anak ke Pak Ustadz, gini-gini. Saya juga pamit ke ibu saya. Alhamdulillah juga mereka juga ngelepasnya juga diantar sampai depan. Sek sampai sekarang juga masih komunikasi lagi di mana, gini-gini. Pokoknya memang ini kan apa, tanggung jawab saya, gitu loh, Ustadz. bukan tanggung jawab orang tua saya, seperti itu. Jadi Alhamdulillah kemarin juga anak-anak juga masuk Islam dan belajar sudah sedikit-sedikit sholat pagi bangun ini juga sudah tertib juga selama ini kan anak-anak juga kebiasaannya kalau bangun agak siang seperti itu Habis itu juga karena memang mungkin dari kemarin anak-anak di Bogor juga nggak ada yang perhatian cuma dikasih makan pulang kamu main pulang seperti itu aja dan sekarang anak-anak sudah tahu waktunya jam berapa bangun, jam berapa ibadah, jam berapa ini. Sudah sedikit-sedikit yang ngajari juga Samuel juga ikut ngajarin kakak-kakaknya walaupun sedikit-sedikit gitu. Ya alhamdulillah pak Ustadz saya bersyukur sekali. Saya ini merupakan apa ya pak Ustadz ya An anugerah mungkin ya apa istilahnya ya pak Ustadz ya. Mungkin selama ini memang apa yang saya jalani dari proses pertama saya menikah, saya punya anak, saya membina rumah tangga yang kemarin, terus saya berpisah dan anak-anak jauh dari saya dan bahkan sempat beberapa bulan diambil dari saya, saya juga ke pesantren, ke pesantren di Mojokerto untuk menenangkan diri Samuel di bawah itu habis itu papanya tidak ada akhirnya anak-anak perlahan satu persatu ikut saya walaupun dengan sedikit apa ya bentrok dengan keluarga dari pihak mantan suami saya seperti itu. Ya mungkin memang ini memang seharusnya seperti ini gitu loh Pak ustadz. Memang mungkin ini doa saya yang sudah dijabah sama Allah dan air mata sudah berganti dengan senyuman, tenang gitu. saya juga terima kasih, terima kasih sekali ada jalan keluar setiap masalah, pasti ada jalan keluar, walaupun entah itu waktunya mingguan, tahunan bahkan lama sekali, tapi pasti ada jalan keluar, dan mungkin ini jawaban-jawaban, dan ganti air mata saya, kesedihan saya selama ini dengan lihat anak-anak kumpul Masya Allah. Allah yang memberikan pertolongan. Amin amin amin. Ya. Allah, amin, amin. Saya juga uh, unexpected ya, Bu Uta. Jadi uh, kemarin itu saya sempat enggak bisa mikir ini bagaimana ya? Bagaimana? Bagaimana? Tapi alhamdulillah Allah ngasih pertolongan tuh mulus sekali. Alhamdulillah. Jalannya enak gitu. Dan Alhamdulillah nanti anak-anak insya Allah mudah-mudahan bisa sekolah semuanya Mondok semuanya jadi pinter semuanya Alhamdulillah ya, Jadi singkat cerita dulu uh, Pemirsa jadi Bu Okta ini uh, Masuk Islam, dua tahun yang lalu masuk Islam ya Pisah dengan suami uh, di Jakarta sana, <tuh> di Bogor nah, Kemudian uh, setelah itu anak-anak ini semuanya ikut bapaknya di sana semuanya ikut bapaknya dan uh, yang lalu pas covid ya pas covid, teruah uh, sang bapak meninggal ya meninggal uh, sakit covid mungkin ya iya yeah, kena covid kena covid, COVID nyerang jantungnya uh, kemudian anak-anak ini uh, akhirnya dengan keinginan sendiri mau ikut ibu atau bagaimana keinginan sendiri pertama Samuel Habis itu siapa? Pertama saya bilang, di lihat keseharian saya, sholat, baca Al-Quran, habis itu, uh, siapa yang doain mami, dek, kamu anak cowok, kamu nanti yang ngopeni mami, kamu nanti yang bimbing mami, yang bimbing kakak, uh, tanggung jawabmu besar sekali, ayo belajar dulu yuk sama Mami diajari nanti kalau kamu uh, mau kalau kamu enak ibadahnya Oh ya Mi ini mie, itu kamu bilang Mami ya jadi sebelum masuk Islam Samuel saya ajari sholat dulu habis itu saya suruh kamu sholat Masa. saya saya ini apa namanya saya ajari doa gini-gini-gini habis itu kemudian dia bilang Mi aku mau masuk Islam Masa. Alhamdulillah Masa. habis itu saya ke tahu Ustaz Ibu waktu itu ya, ya, ya. Baik uh, Alhamdulillah uh, Setelah itu Ini proses Anak-anak ini sampai sekarang masih belum selesai sebenarnya Jadi termasuk Akte lahir Kakak ya. dan lain sebagainya ya. masih ditahan ya. Di sana, di keluarga Di Bogor sana uh, Bogor atau Jakarta Ibu? Jak Bogor Bogor ya, ya agar uh, dan insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan pertolongan juga untuk nanti uh, oh, rencananya Insya Allah uh, oh. kita akan minta baik-baik bu ya ke sana ya, minta baik-baik dengan uh, saya juga datang ya, itu uh, baik -baik dulu, ya pastinya kita baik-baik dulu minta data-data anak-anak ini supaya anak-anak ini bisa perolehkan administrasi dengan mudah nanti untuk, untuk urusan sekolah dan lain sebagainya begitu bang Kali, yaitu teknis ya teknisi, kita ya, iya, bahas iya, nanti iya. jelas kita selalu mintakan pertolongan sama Allah ya. uh, baik uh, saya akan diskusi dengan adik Samuel dulu, nah, adik Samuel ini yang pertama kali masuk Islam bu minta tolong mic nya bisa oh, iya. okay. gimana adik Samuel uh, uh, senang masuk Islam senang senang sekali senang sekali uh, Dulu kan masuk Islamnya sebelum Ramadan. Yeah. Nah, sekarang sudah bisa apa? Sudah bisa baca surat pendek, uh -uh. sama al-fatihah, uh -uh. sama sudah bisa sholat. Sama bisa sudah bisa sholat. Yeah. Nah, sama ikhok. Yeah. Ikhok berapa? Satu atau dua sekarang? 2 barusan dua. Barusan dua. Yeah. Nah, mimiknya kita taruh di sini aja biar. Suaranya tidak terganggu, nanti berbek-berbek khawatirnya. Oke, okay. nah. uh, ikut dua sekarang. Yeah. Sudah ikut dua. Kalau bacaan surat pendek, uh, bacaan surat pendek bisa dipraktekkan, Pak. Uh, bagaimana cara membaca surat pendek yang benar? Nah, langsung kepada pemirsa ya di depan pemirsa. Ayo, Pak, uh, contoh mm -hmm. surat pendek. Seperti mm -hmm. Al-Falaq Al-Falaq, ah, gimana? Al-Falaq Audhu dulu Audhu billahi minat sayyidani rajim Bismillahirrahmanirrahim Kul audhu birubbil falak Min syari ma hulaq Wa min syari khosikhin ija waqob Wa min syari nafasatil fil huqot Wa min syari khasidin hasad Subhanallahul Azim. itu uh, nanti sambil di anu dievaluasi lagi. Itu sudah pintar, itu sudah bagus. Sudah bagus. Uh, nanti sambil dinaikkan lagi ya grade-nya. Nah, contoh uh, min syarri itu ada tasydid. Syarri syarri min syarri ada sin dengan ro itu ada tasydid. Uh, min syarri nanti Naikkan lagi grade-nya, ya, sambil belajar di pondok nanti ya hmm. oke, okay. Ap bisa apa lagi? bisa Contoh. surat al-ikhlas al-ikhlas uh, uh, dipraktekan, ayo <tik> coba ahad. Lam walam walam yakul lahu ahad Subhanakallahul azim. Masya Allah ya. nah, ya. luar biasa. Mau mondok? Mau sekali Mau sekali. Kenapa kok saya lihat Adik Samuel ini paling semangat. Nah, saya senengnya tuh tak ya. kok semangatnya gitu kan. Uh, kok, mesti jawabannya mau pengen mondok, pengen mondok ya. Kenapa? Kok pengen mondok? Pengin bisa membaca Al-Qur'an ingin bisa baca Al-Quran yeah. dengan lancar iya, yeah. yeah. seperti teman-teman ya, teman-teman, kalau mondok itu harus bisa nyuci sendiri udah bisa nyuci? bisa bisa? Yeah. nyuci baju? iya yeah. ah, bisa bu? oh insya ya, apa namanya ini kekaus dalam semuanya itu, dia nyuci sendiri Iya. Yeah. sudah saya biasakan seperti itu yeah. terus baju juga, kalau seragam yeah. saya nyuci baju juga, jadi kalau dia nggak nyuci, ya nggak pakai baju itu <laughs> iya yeah. Uh, Kalau nyuci di pondok itu sebaiknya jadinya tiap hari. Tiap hari baju satu atau dua gitu kan enak daripada nanti bajunya tiba-tiba uh, hmm. banyak nyuci satu minggu sekali bajunya banyak sekali nyuci banyak itu males kadang cuman direndam aja kadang gitu kan itu penyakitnya anak-anak penyakitnya anak muda biasanya direndam direndam gitu kan jadi kalau nyuci itu enaknya tuh satu hari uh, tiap tiap satu hari nyuci tiap hari gitu uh, mau satu baju mau dua baju cuci aja gitu kan enak nanti nggak kerasa baju kita bersih terus semuanya gitu uh, ini adik Samuel Kelas berapa sekarang? Kelas 4 Kelas 4, SD mana? SDN Gading Kasri. Gading Asri, ya. Kelas, uh, 4. kelas 4 dulu, waktu mata pelajarannya, mata pelajaran Kristen, ya. ya. Kristen apa Katolik? Kristen. Kristen kemudian sekarang sudah pindah ke, ke Islam, enggak ya. kaget. Nggak. Mm, gitu soalnya ini yeah. yang tadi di SDN Kadikasi itu yeah. sebelum pembelajaran itu ada kayak hafalan yeah. Mas Maulana itu oh. jadi memang dia sudah agak-agak uh, familiar gitu familiar ya, sudah jadi yeah. setelah selesai baru masuk yeah. yeah. waktu pelajaran agama Islam yeah. dia juga tetap di kelas iya gitu. yeah. yeah. jadi familiar yeah. tiap hari dengerkan yeah. gitu kan ikut ya yeah. uh, sudah terbiasa Kau dulu di sana di sedi mana? Di Bogor. Tidak. Ya, oh, ini ya, masa yang memang dari apa namanya yang dua ini ke Bogor tetap ikut. Oh, tetap ikut waktu ibu pindah hijrah ke Malang itu. Ya. Oh, tidak sama lagi. Di, di Medion itu berarti waktu dia tinggal. Iya, iya, iya, iya. Oh, jadi ikut ibu, ikut mami. Iya. waktu itu oh, tapi masuk Islamnya baru kemarin ya baru ma masuk Islam tuh luar biasa mamini enggak enggak maksa ya ya oh, iya. mamini enggak ndak maksa uh, anaknya walaupun ikut mami tapi harus masuk Islam tapi adik sambil ditanyain dulu waktu itu tanya dulu masuk Islam pas di sekolah ditanyain ditanyain pujian, pujian. pas sebelum Islam hmm disuruh mami dihafalin pujian-pujian <tuh> pujian yang awo huma. oh yang Temen... di itu ya, ya kan oh. kemarin kan saya belum berhijab iya gini kan sebelum saya berhijab <tuh> saya kan nganterin dia ke sekolah ya. karena kan sama agamanya kristen ya. setelah itu saya berhijab terus dikira sama guru-guru yang, yang lain ya iya Terus dikira sama guru-guru lain, otomatis Samuel ikut saya setelah papanya hmm. meninggal gitu loh. tapi hmm. itu dia ditanyain sama gurunya, loh, Samuel sekarang kamu agamanya Islam atau Kristen gitu. Hmm. Terus dia nggak bisa jawab, terus di rumah itu tanya saya, ini terus aku jawabnya apa? Soalnya dia udah saya suruh ke mushola, hmm. saya sudah apa namanya latihan sholat juga, ya. baca surat pendek juga hmm. ya, ya, dek, besok dek, besok ke Ustadz Ipung habis itu hmm. baru Mami ke sekolah sekalian bawa suratnya biar guru-gurunya ngerti habis itu, setelah itu, besok saya ke sekolah terus saya bilang, kalau Samuel sekarang ikut pelajaran agama Islam ya Bu, tolong dibantu gini-gini, jadi seperti itu hmm. Alhamdulillah berarti Mami tidak maksa ya? enggak nah. hmm. <laughs> ya. jadi, dek Samuel ini benar-benar masuk Islam tanpa ada yang maksa ya ikut, iya. ikut sendiri ya iya. nah, oke okay, baik saya ingin kepada Mbak Reva sekarang Nah. deng, -deng, -deng. Ah, Mbak Reva nah Mbak Reva Reva ini nama lengkapnya siapa eh Reva Lisha Ripka Ardiana Reva Lisha Ripka Ripka Ardiana Ardiana panjang sekali namanya <laughs> macam kereta api jadi Mbak Reva kemarin masuk Islam, rasanya hmm. seneng atau nyesel atau bagaimana? Seneng. Seneng. Ya, soalnya kan jadi hmm. sama Mami, jadi saya ibadah bareng. Masya Allah. Nanti rencana Salat id bareng ya. Iya. Fitri di Malang. Ya. Di Batu. Nah, ini kemarin ada yang maksa kan? hmm. masuk Islam? Siapa yang maksa? kalau yang maksa gak ada. gak ada jadi sudah atas nama keinginan sendiri yeah. uh, Dia pengen sama kayak emang uh, Masya Allah. Mbak Reva waktu itu di Jakarta di Jakarta kan uh, di Bogor atau Jakarta? Uh, Bogor. Bogor, Kabupaten, Kabupaten Bogor. di Bogor kan sekolah sekolah mana waktu itu? Uh, yang pas SMP SMP Negeri 3 yang, iya. yang SMA, SMA Negeri 2 Gunung Putri Mbak Reva ini yang SMA ya? iya SMA. Mbak Amanda, saya ketuker ya saya ketuker. Mbak Amanda yang SMP, ya. SMP ya. Iya. Mbak Reva SMA, SMA mana? SMA 2 Gunung Putri Gunung Putri nah, ke terus kemudian uh, pindah ke Malang hmm. uh, pindah ke sekolah Kristen iya. waktu dari Hijrah dari Bogor Menuju ke Malang Pindah ke sekolah Kristen Siapa yang nyuruh ke sekolah Kristen? Atau atas keinginan sendiri? Uh, itu Mami, soalnya uh, katanya biar kayak agamanya Kuat gitu uh, Jadi dimasukin ke sekolah Kristen uh, Karena Mami gak maksa ya? Iya yeah. Gak maksa masuk Islam? Uh, kenapa Mbak Reva waktu itu Tidak ingin Maksudnya Mami aku biar pindah ke sekolah yang is yang bukan Kristen aja yang yang umum atau yang Islam gimana enggak. ada perasaan gitu waktu itu enggak tidak? enggak oh, berarti mami ini waktu itu memang benar-benar tidak memaksakan ya tidak memaksakan kehendak jadi menyekolahkan anak sesuai dengan agamanya waktu itu memang ya. Mbak Reva masih belum ada keinginan masuk Islam ya waktu itu ya belum belum oh berarti moderat Mami ini nah, jadi tidak langsung tiba-tiba anaknya pindah ikut Mami Ya sudah kamu ikut saya mm -hmm. sekolah di sekolah Islam enggak ya mm -hmm. masuk, <laughs> mm -hmm. dan ujung-ujungnya Alhamdulillah ikut ikut Islam ya sekarang ya masuk Islam mm -hmm. ya enggak ada satu pun yang maksanya nah, ini nanti harapannya setelah masuk Islam apa? ya hafal doa-doanya nah, habis itu nah. Ya. Uh, apa uh, perbedaan mendasar ya Islam dengan Kristen perbedaan mendasar ya kira-kira uh, apa yang ada di benak Mbak Reva uh, banyak hafalan uh, banyak hafalan uh, dari segi aqidah maksudnya aqidah itu apa ya hmm, ajaran, dari segi ajaran dari segi apa uh, teologi, teologi itu ketuhanan, ya. apa yang mendasar Islam dalam kristen perbedaannya. kalau mm. oh itu harus iya harus wudhu dulu. iya. Yeah. iya. Yeah. oke. Okay. jadi memang islam ini ajaran yang uh, apapun itu ada aturannya. iya yeah, ada aturannya. Atur berbeda dengan agama-agama yang lain. Ya. Selama ini bahkan kita mau masuk kamar mandi pun ya, ada aturannya. Ada doanya. Ya. Ya kan? ada. Kalau masuk kamar mandi saya kasih contoh doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Ini inni minal khubuthi wal khubait. Itu doa mau masuk kamar mandi, nah, mandi apa. Nah, nanti kalau keluar dari kamar mandi uh, doanya pendek. Ghufra nak kita gitu aja. Tulisannya Hufro Tapi ada karena belakang Huruf belakang itu Dipatenkan Hufro Naga Itu bacaan keluar dari kamar mandi Oke okay. uh, Kemudian Setiap uh, Ajaran Islam Itu adalah Memiliki kesesuaian Dengan Bible Bible itu yeah. mengajarkan kalau Mau uh, Masuk ke tempat ibadah Mau beribadah Kita uh, Berwuduk dulu Cuci muka, cuci tangan Ya kapan-kapan nanti kita bahas lagi seperti kemarin ya. uh, Terus kemudian Kita melepas Alas kaki, itu ada di Bible Aturan-aturan ya, Tentang konsep beribadah ya, Yang melaksanakan adalah orang Islam Gitu Baik, kita akan melangkah ke saudari atau hmm, Mbak Amanda nah, oke okay, Mbak Amanda hmm, Mbak Amanda Assalamualaikum Mbak Amanda Waalaikumsalam. Nah, Mbak Amanda kelas 2 SMP, SMP. Nah, sementara Mbak Reva ini tadi saya lupa belum menanya kelas ya kelas 1 SMA ya. kelas 1 SMA kalau Mbak Amanda kelas 2 SMP tolong diingat karena wajahnya hampir sama ya Bapak Ibu <laughs> jadi uh, yang ini adalah Mbak Amanda kelas 1 SMP, yang ini adalah Mbak Reva kelas 2 SMA nah ini gimana rasanya setelah masuk Islam Mbak Amanda? Hmm, lebih aduh lebih adem. Oh. Lebih sejuk. memang kulkas <laughs> <laughs> mm. mau maksa, um, ada yang memaksa tidak? memang tidak ada tidak ada? Ada yang menyuruh tidak? Oh, enggak ada Enggak ada Mami? Enggak menyuruh sama sekali? Enggak Atas keinginan sendiri ya Kok bisa bareng ini berdua? Sepakat hmm. uh, uh, Waktu itu ada tengkar enggak? Debat Kamu masuk oh, Islam? Aku enggak Enggak hmm. ada <laughs> Sepakat semua masuk Islam hmm. Kompak ya <laughs> Kompak ya Insya so. uh, Mbak Amanda mm -hmm. Nanti harapannya setelah masuk Islam nih apa? Hmm, hafal surat-surat. Ya. Hafal surat-surat. Hmm. Sama sholat sama ini. sama hmm. Selama ini salat kemarin-kemarin kan baru masuk Islam nih. Hmm. Uh, satu atau dua hari ini sempat hmm. mulai ikut-ikutan sholat ya, gerakannya. Hmm. Walaupun tidak hmm. hafal doanya ya, gak apa apa. Nanti yang paling belajar yang paling ditekuni itu adalah belajar al-fatihah hmm. al-fatihah itu karena bacaan wajib sholat ya al-fatihah yang lain tuh sunnah hmm. yang lain sunnah jadi al-fatihah yang paling penting untuk untuk belajar dulu di Islam ya al-fatihah Maaf, <laughs> belum. Sudah Pak. <hafal>. <laughs> Tapi bacanya kayak ya, bacanya <laughs> Oh, tanpa apa Coba ditunjukkan ya. kepada pemirsa. <laughs> <Aduh>. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arohmanirrahim. Malik yamin. Iya karena wa Iya karena saint. Di Mustakin sh eh, okay. ukuran mualaf masih usia 2 hari ya sudah bisa hafal al-fatihah ya. sudah bisa tapi masih ditap apa uh, depannya itu masih harus dipajik depannya <laughs> gimana gimana gimana kalau sujud kalau sujud gimana subhanah subhanah robial robial a'la wa bihamdi subhanah Sub benar benar Subhana. sudah subhanah robial a'la wa bihamdi subhanah ya. ukuran mu'alaf uh, dua hari ya usia dua hari sudah bisa Al-Fatihah itu luar biasa mm -hmm. Mbak Reva hafal Al-Fatihah Hafal juga ya, di oh, Boleh dites? Kalau ah. Anda pelafalannya apa, Lidahnya seperti agak masih ya. Boleh di hmm. Siapa tahu lolos oh, iya. <laughs> Coba kita hmm. tes Al-Fatihah Iya Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Maliki Malikiyaumitim. Ia kana udu wa ia kana staim. Itina sirotol mustaqim. Sirotol ladina an amtala Wa iril ma'budu bi ala. Wa iril ma'budu bi ala ihim. Walabdulihim. Wassalam. Kurang mu'alaf ya. Mu'alaf baru ya. Dua hari bapak ibu. Jadi. Ini sudah luar biasa, ya, sudah luar biasa. Nanti sambil ditingkatkan lagi kreditnya, ya. bacaan panjang, panjang pendeknya, makrojnya, Makharijul huruf itu penting. Nah, seperti uh, uh, doalim dengan doalim ya itu beda. Do jadi do juga bukan bukan zal ya, bukan bukan bukan bukan zal dengan do beda. Do itu ada tekanan ya jadi Nanti sambil baca Nanti akan Mbak Reva sama Mbak Amanda akan menemui Materi ini nah, Ini sudah bagus, sudah luar biasa nah, Oke okay. Mbak Amanda eh, Selama ini hobinya apa? Baca <tuk> <sessas> <tuk> baca baca, baca. Ya, hobi baca itu sekarang sudah mulai langka <Gilisa> ya, literasi ya. sudah mulai langka jadi kalau mbak Amanda mbak Reva juga hobi apa baca eh, kok baca gak? apa hobi apa masak uh, masak masa. oh masak masak masak baca uh, hobi yang positif itu harus diasah terus ya hmm. kalau masak sesekali nanti di shoot oh. di dokumentasi uh -huh. masuk YouTube well. uh, siapa tahu nanti uh, jadi youtuber kan kita mantau kan <laughs> uh, kan berbagi berbagi manfaat kepada orang begini caranya masak misalnya ikan lele ikan lele diolah jadi apa orang akhirnya terinspirasi hmm. oh, uh, itu akhirnya uh, dapat pahala uh, gitu. uh, kalau baca seneng nulis berarti hmm, nggak oh baca dok baca, tok. Hmm, baca tok. nulis nulis beda, ya, nulis beda. Oh, berarti seneng baca baca pamik baca apa baca novel baca Hmm, baca novel novel oh, ya. sambil uh, membaca itu adalah uh, kesenangan tersendiri hmm. ya, kesenangan tersendiri jadi sambil uh, ambil buku-buku yang kira-kira manfaatnya itu luar biasa manfaatnya banyak begitu hmm. nah, karena senang baca maka kita harus pilih-pilih buku yang kira-kira manfaatnya itu jadi besar buat kita Uh, nanti kira-kira setelah masuk Islam ini, pindah sekolah hmm, Ada rasa keinginan berat nggak? Berat nggak? Uh, ini mau belajar Islam berat gak? Oh enggak nggak. Ya. Malah mau Malah? Malah <laughs> Malah mau, Malah mau. Uh, Dan nanti jangan jadi tekanan ya hmm. Jadi maksudnya misalnya temannya sudah karena temannya sudah Islam dari lahir, teman-teman hmm. yang kelas SMA ya MA sama MTs itu sudah Islam dari lahir, mereka sudah sudah pinter lah, jadi sudah banyak yang bisa bahasa Arab, jadi ukurannya sudah ukuran mereka sudah lari. Kalau hmm. Mbak kan masih merangkak jadi nggak usah tertekan nanti, ikuti saja. Hmm. Nah, mau dapat nilai berapapun, Insya Allah nanti spesial sendiri nanti gurunya mbak-mbak ya nanti saya yakin akan membuat nilai sendiri khusus yang tidak menyamakan dengan yang lain hmm. karena yang lain sudah lari jadi kalau mbak-mbak kan masih belajar Islam nanti nilainya itu khusus bukan disamakan walaupun nilainya misalnya ujiannya jelek ya tapi ukuran jeleknya e, dari mbak-mbak ini beda jadi oh memang karena mu'alaf baru tahu jadi Ya, nanti tetap dapat nilai bagus lah insya Allah. Hmm. Begitu, jadi guru-guru pasti akan memahami itu. Tapi kalau ada guru-guru yang enggak memahami itu, bilang ke saya, "Nanti saya laporkan, hmm. <laughs> bukan dilaporkan sih, okay. saya silaturahimi. Saya silaturahimi silaturahim. beliau, nanti saya akan sampaikan yang sebenarnya." Begitu, jadi kalau kepada para mualaf, mohon untuk dimaklumilah lah baik saya akan kembali kepada ada-ada pesan-pesan yang mau disampaikan uh. pesan kepada siapa kepada Mami kepada siapa enggak ya. ada enggak ada uh, Mbak Reva mau bilang sesuatu pada Mami enggak ada malu Nggak ada. Malu. Uh, uh, malu ya Oke, saya akan uh, pindah kepada Bu Otaf Uh, yang lalu, pikiran Bu Okta kan bergejolak. Kan, yeah. saya yakin ini merawat tiga anak. Ini adalah ukuran yang sangat berat. Tiga satu anak aja, itu luar biasa. Apalagi tiga anak, jadi bukan hanya mengerahkan soal pikiran, yeah. tetapi waktu, tenaga, biaya. Ya, itu sangat berat ya apalagi usia sudah segini SMP SMA SD jadi ukuran uh, biaya itu sangat sangat berat ya sangat berat apalagi bagi ukuran seorang bu okta apa yang ada di dalam pikiran bu okta waktu itu dengan pikiran ini harus bagaimana saya begitu ya kemarin itu bertahannya itu dari uang tabungan ustadz saya, okay. saya kan sempat kerja juga. Okay. Saya pisah itu memang saya tidak menuntut hak asuh, okay. tidak menuntut harta gonokin atau lain-lain. Yang Samuel di saya waktu masih Samuel sendiri itu juga, apa ya, masih dibantu sama papanya juga. Alhamdulillah, komunikasi kita walaupun kita pisah baik demi anak-anak, kita mengesampingkan ego. Jadi Berapapun dia kasih ya Dikasih Alhamdulillah seperti itu okay. Jadi makanya anak-anak ini juga Menghormati papanya Makanya saya tidak, tidak mau Dan tidak akan memaksa masalah Keyakinan yang Sudah dia yakini Ke saya gitu lho Pak Ustaz Jadi saya nggak mau dia itu terpaksa Atau gimana gitu Terus setelah ayahnya tidak ada Dan Anak-anak di saya semua Memang dari keluarga papanya sudah tidak, tidak memvalisitasi memfalis, apapun itu Soalnya saya membawa anak ini dengan terpaksa Dengan saya paksa gitu Dan anak-anak memang rencananya memang tidak di saya Anak-anak mau dibawa semua di Bogor sana apalagi Samuel Dan memang sudah didoktrin tidak akan bisa di Malang kamu sekolah, dokumen, gini-gini semua, kamu kalau tidak ada kita, siapa yang biayai? Mamimu tidak punya apa-apa. Dan kemarin itu Reva minta dijemput, memang mulai papanya tidak ada, memang minta dijemput. Tapi saya masih belum ada biaya. Kan bulan Juni 2021 tidak adanya. Saya lihat dulu, 6 bulan, Januari itu, dia tetap kapan mi jemput, kapan mi jemput. Ya, ini lagi ngumpulin duit kapan menjemput dengan uang yang seadanya. Saya berangkat jemput anak-anak dengan masalah yang seperti itu, bentrok seperti itu dengan perkataan yang yang seperti itu juga bukan hanya ke saya, tapi ke anak-anak di WA. Soalnya saya jangan diangkat ininya teleponnya. Jadi DWA itu nyecarnya ke anak-anak juga ke saya, juga e, mau dilaporin ke polisi, loh, seperti itu Pak Ustadz. Mm -hmm. Habis itu saya nggak mikir gimana nanti kesehariannya anak-anak, gini-gini kan waktu itu masih online ya. Jadi untuk transportasi, untuk apa gitu, saya nggak mikir sama masalah sekolah juga, waktu itu sekolahnya yang di Malang itu saya juga belum bayar gitu loh Pak Ustadz. Dan mereka sudah mau ini kasih,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 Masya. pasti dikasih enak, gak akan di dunia ini dikasih susah terus Masya. jadi kamu sabar ya nih ya, masalah makan dia kan, mereka kan sudah terbiasa makan ada, makan kecukupan Alhamdulillah kok anak-anak ini ya ngerti gitu Pak Ustadz walaupun nasi dibagi walaupun hanya sekedar makan sama tempe di dibagi dan kerupuk juga dibagi seperti itu tapi anak-anak ini gak ngeluh, tambah seneng gitu Pak Ustadz habis itu sudah stuck, tidak bisa e, yang sekolah juga biaya per bulannya juga ditagih terus, anak-anak juga ikut ujian, karena saya ngadep ke kepala sekolah, saya tidak bisa bayar, tapi anak-anak tetap tetap ujian, terus habis itu sudah tidak bisa tidak ada yang bisa dimakan juga semakin sedikit sekolah juga ini, akhirnya saya hubungi Pak Ustadz Ipung, kok Uh, apa namanya kok sam, bersamaan dengan anak-anak bilang aku mau ikut mami bimbing aku mi gini-gini nah, udah seperti itu pak ustadz jadi memang masalah biaya memang saya pada saat ngambil anak-anak memang nggak saya nggak nda mikir gitu pak ustadz pokoknya saya udah izin ibu saya ya makan seadanya ya sudah saya berangkat gitu pak ustadz seperti nah. itu makanya saya dengan bantuan dengan apa uh, jalan keluar yang seperti ini seperti dibukakan pintu kemudahan yang luar biasa Alhamdulillah Oke. langsung seperti beban saya itu sudah diambil <laughs> selama ini yang ada numpuk di pikiran di pundak saya itu seperti sudah dialihkan nih saatnya kamu untuk uh, jalani yang, sep yang seperti ini loh hidup yang gini ada anak-anak ada ini seperti itu falsa Alhamdulillah uh, Allah memberikan pertolongan ya yang yeah, yeah. luar biasa ini uh, dan kepada seluruh uh, pemirsa jadi memang problem Mu'alaf itu banyak sekali jadi orang kalau sudah masuk Islam uh, sama seperti ada saudara Islam masuk Kristen ya. Kalau misalnya dia memiliki keluarga bupati ya, pasti bupatinya juga akan ikut-ikutan ya. Jadi eh uh, mualaf dihajar, mualaf diusir ya. Mualaf di lepaskan dari pekerjaan. Mualaf disiksa secara fisik dan lain sebagainya, itu banyak sekali kasusnya terjadi. Jadi, memang problem mu'alaf ini sangat banyak, ya, uh, karena ini adalah perpindahan, ya, perpindahan antara satu uh, area menuju area yang lain yang sangat jurang Perbedaannya itu luar biasa dan sangat sensitif sekali, begitu, uh, apalagi di lingkungan keluarga, ya, yang uh, notabene mungkin sangat berbeda pandangan begitu. Dan mari kita sama-sama kalau ada mualaf yang meminta pertolongan ya, itu mari kita bantu seperti itu. Uh, tapi tetap kita harus uh, selektif begitu ya. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita uh, mendapatkan orang yang kira-kira mualaf itu adalah mualaf yang hanya sekedar cari-cari cari-cari nah, itu banyak sekali ya. Nah, tapi ini alhamdulillah ini mualaf yang beneran ya beliau dua tahun sudah bersama kami dan uh, ini anak-anak ini semua alhamdulillah sudah alhamdulillah. Uh, ikut ya ikut masuk Islam semua dan ini adalah generasi Islam masa depan hmm. dan harus dibantu harus ditolong ya oleh sesama saudara kita mereka adalah Muslim maka kita kita juga Muslim ya sesama Muslim harus saling membantu harus saling menolong juga nanti kalau uh, adik Samuel, Mbak Reva, Mbak Amanda nanti jadi orang berhasil ya, jadi mbak orang sukses mbak. ya nanti ke depan kalau ada orang minta tolong dibantu, jadi uh, nanti fasenya nanti berbeda oh, nanti mbak fasenya mbak. kalau Mbak-Mbak uh, sama adik Samuel sudah jadi orang berhasil mbak. maka ganti gantian nolong orang lain mbak. begitu ya pada kali begitu terima kasih uh, jazakumullah khairah kita akhiri.